Lembu kata aku jalan dululah monok <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Ladies and gentlemen Please welcome Performance by Cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa selalunya saya cakap cuy ya Selalu jaga kesehatan cuy Karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy Oke kali ini kita akan melanjutkan lagi part yang ketiga cuy ya yang ketiga, kemarin kita sudah mereaksi yang part pertama Dan yang part yang kedua cuy Dan sekarang saya percepat gitu ya Karena saya lihat peminatnya banyak gitu ya Jadi saya lanjut part yang ketiga cuy ya Tapi sebelum korang yang baru join di channel ini TK Korang bisa, korang yang baru part yang pertama dulu Dan yang kedua, barulah ke video ini cuy ya Jujur aja ya, saya katakan karena yang saya cita-citakan dulu itu ya, ingin uh, saya selalu mereaksi apa namanya ceramah ustadz, dan memang cerita-cerita uh, yang ustadz selalu sampaikan itu memberikan pengajaran dan banyak lakarnya juga. Nah, saya itu selalu ingin membuat sebuah konten. Bukan animasi seperti ini cuy Tapi ini yang menariknya karena dibuat animasi Saya kemarinnya itu membu ingin membuat Film-film pendek gitu ya Dari ceramah uh, Ustadz yang kelakar-kelakar gitu ya Dan akhirnya ada Seorang konten kreator ya Abang Farid membuat ini menjadi animasi Itu menarik banget itu sesuai banget dengan apa namanya keinginan saya juga gitu ya tapi belum terkabulkan gitu cuy oke langsung aja cuy ya kemarin kita sudah mereaksi yang di uh, yang pengantin ya momen pengantin itu cuy dan sekarang kita akan melanjutkannya lagi cuy jum kita tengok videonya oke video pertama judulnya adalah momen pengantin batal wudhu part 2 oh ini ada tambahannya cuy kemarin kan momen pengantin part 1, oh momen pengantin batal wudunya, ini maksudnya ada uh, batal wudunya sini cuy, perbedaannya gitu cuy oke seperti biasa ya, bantu support uh, abang Farid, Farid Yusuf ya, ada juga di channel youtube nya cuy ya saya akan mereaksi video dari channel youtube nya abang Farid, kalau durasi videonya sudah panjang cuy kalau yang singkat-singkat seperti ini ya baiknya di tiktok aja gitu ya Batal wudu bukan wajib pun adat. Tak salah al-adatu muhakkama. Adat itu dibenarkan syarak kalau tidak bercanggah. Tak ada salah dah batal wudu. Batal wudu. Nah, 80 hang batal wudu ke mana? Dimasuk dalam bilik pengantin puang disalam. Dia keluar semula. Salang kan Tak. Nah, oh, itu 80 hang. Cium tangan pengantin perempuan, cium tangan suami. Depan orang ramai. Okey. Tak 2000 t kok tium hmm. dana itu kayaknya sudah lewat gitu ya sudah berlaku saya sudah pernah tengok itu 2010 cium pipi hmm. baru ini 2013 cium mulut nah ini benar ini sudah sangat-sangat berlaku tapi tak tahu kalau di Malaysia macam mana atau di Indonesia sudah banyak cuy masuk kok cium mulut Doplo, doplo, jimo depan iman. <tuh>, em, puh, um, tu iman. Terak. Ab, jimo. Itu bahasa Ustaz kali ya jimo. Apa? Baru ni? 2013. Haha, tapi kalau mulut, lihat animasinya cuy. Pasal apa? Adat, cium mulu. Doplo, doplo, <tuh>, jimo, depan tu iman. <tuh>, Betul enggak? Ko ganah ko ganah ko bodo ko bodo. Kalau enggak aku enggak ngerasa. Enggak enggak. apa sih? Betul <cash> Kalau dilihat animasinya saya paham gitu ya. Maksudnya ya begitu di depan tokoh iman itu parah banget sih. Tapi untuk setakat ini ya belum ada saya tengok gitu sih. Ko bergerak ko bergerak. Eh, apa benda nak jadi? Saya nggak tahu apa Penyebutannya kayaknya sih yang agak beda gitu ya Artinya itu saya, Tapi saya paham dari animasinya Nah itulah kenapa saya suka dengan uh, Melihat animasinya juga dengan ceramah ustad Supaya saya cepat memahami itu cuy Oke okay, next Kena-kena-kena-kena Hah? Kena-kena-kena-kena sepatu Oh ini video sepatu Oh ada sepatu juga cuy Ada sepatu juga cuy kalau enggak salah ini kalimat kena kena kena kena ini saya pernah reaksi. Waktu suap dengan ini cuy, suap dengan suap dengan jeb gitu ya. Suap dengan jeb ini cuy. Waktu <laughs> dia apa namanya? enggak puasa, dia enggak puasa di sini. Ceritanya cuy ya ceritanya. Langsung kita tengok. Kalau nah, yeah. ni makan kat sinilah tapi tak boleh selalu tau. Sebab ni kebetulan orang rumah aku bawa yeah. anak-anak kena oh. nak raya dah. Oh, ha, pergi belah beli barang apa semua. Beli barang baranglah baju raya apa semua. Mm -hmm. Karakter ni. Ah pilih lah. Kena kena kena kena kena <tos> hey, <tos> kena. Kena kena. Kena kena kena kena kena. Eh. Aku ni eh. Ha. Aku tidur tak cukup sangat. Aku nak tidur jap boleh ni. Ha, tidur dulu tidur ah. Eh? Aku nak tidur. Kena Kena kena kena kena kena. Kena kena oke oke oke untuk animasi uh, ini saran sih ya untuk Abang apa nam, Abang Farid ya kalau tengok video saya kalau animasi untuk sepatu rionin atau lawakan- lawakan dari josan atau selain apa sebagainya kayaknya sih tak dibuatkan animasi pun itu bisa jadi sangat kelakar gitu ya yang cocok sebenarnya sih yang dari segi ceramah Ustadz gitu ya karena kita nggak lihat kita nggak bisa lihat Tingkah lakunya gitu ya? Kalau saya perbandingkan ya, kalau saya tengok asli video aslinya ini, kena kena kena dengan animasinya, saya lebih ngakak tengok ekspresi waktu aslinya gitu ya, ketimbang animasinya cuy Itu pendapat saya pribadi sih, cuy ya. Oke, okay, next, oke. Okay, video selanjutnya adalah Menteri Raja dan Lembu Part 1 Apa Menteri? Menteri ya, Menteri Raja dan lembu part 1. Oke, okay, langsung kita tengok aja cuy. <laughs> saya enggak tahu apa maksud dari judulnya ini cuy, tapi di sini ada, ada menteri, ada raja dengan lembu. Jadi kita sapah dekat lapu isyarak gitu. Nah, ini ustaz. Ya. Nak jalan tak boleh. Pasal apa? Pasal menteri lalu. Oke. Okay. Tak? MB lalu dulu. Dia mah kita ijar siapa jalan? Patutnya Kita jalan. Tapi pasal projek jalan saya dia tak bayar rotek Itu enak <tuh> Kita bayar, bayar tunggu dulu Ini kayaknya sensitif Ini kayaknya sensitif sih cuy ya Karena lebih ke Menyinggung menteri Ini kan menterinya yang lalu Lalu karena dia tak bayar apa saya kurang paham sih kalau berbau seperti ini cuy, karena peraturan yang ada di Indonesia dan Malaysia, apalagi di lalu lintas itu saya tak paham. Pasti beda cuy, Indonesia dan Malaysia gitu, peraturan dalam uh, lalu lintasnya. Menteri pula nak jalan, raja lalu. Siapa kena berhenti? Menteri kena berhenti, raja kena jalan dulu. Pakar okay. Pasal raja lebih besar, lebih hebat daripada Menteri Raja pulak jalan, yang tinggi sekali dah tu Ada lembu melintas <tuk> Siapa kena berhenti? <tuk> Raja berhenti, lembu jalan ha? Betul tak ni? Siapa bersihkan sekarang ni? Allah buat supaya kita berfikir. Betul tak? Tadok ke di pihak kita. Jangan rasa kita lebih. Nak? Tunggu-tunggu Cik. Masuk banget diakal akal gue ya. Bukan sekedar raja saja cuy ya. Bukan Bukan sekedar raja saja cuy ya. Bukan sekedar raja ya. Kita pun ya. Kita... Sebagai ini Sebagai orang biasa ya Kalau jalan Pasti Pasti kalau ada lembu lewat Pasti kita berhenti Ji Pasti berhenti Entahlah Maksud dari ceramah Ustadz ini menyinggung tentang apa Tapi menurut saya Kalau memang pun kita orang biasa ya Kalau lampu merah tadi itu Dan ada menteri lewat pasti kita disuruh berhenti dan menteri lalu gitu ya dan kalau raja ini kita berbicara tentang jabatan di sini cuy ya kalau saya mengartikan ya kalau kita di, di apa namanya di bawah itu kita sebagai warga biasa gitu yang di atas itu ada menteri dan yang paling tinggi adalah raja gitu <laughs> cuman yang saya tertawakan tadi animasi itu <laughs> Korang tengok kembali je Korang tengok kembali ya <laughs> Sabinya Ok Jadi kita sapa dekat lapu isyarat jadi Ya, yeah. lapu isyarat dia Nak jalan tak boleh Pasal apa? Pasal menteri lalu Ok Nama tak? MB lalu dulu Dia nah, main ini tentang jabatan. Kita hijab, siapa jalan? Patutnya Kita jalan Tapi pasal pada dia jalan Pasal dia tak bayar rotak Roti roti roti. Itu roti saya juga ingat tahu ya. Maksudnya roti itu apa? Kita bayar, bayar tunggu dulu. Saya pernah dengar tepuk saya. Enggak. Saya tak tahu artinya apa. Menteri pula nak jalan raja lalu. Siapa ah, kena ini. peti? Menteri kena peti. Menteri. Raja kena jalan dulu. Tak ada. Pasal okay. raja lebih besar, lebih hebat daripada menteri. Raja pulak jalan <laughs> yang tinggi sekali dah tu ada lembu melintas. Siapa kena berhenti? Raja. Ha? Raja berhenti. Lembu jalan. <laughs> Betul tak ni? Alam. Siapa beri sekali ni? <laughs> Itu Allah buat Supaya kita berpikir Betul tak? Taduk kelebihan Kau kita Jangan rasa kita lebih Nah Aduh Ilazi ya Cara Cara membuat ini Ceritanya itu Aduh Sampai Nggak habis pikir ya. Memang kenyataan seperti itu Cuy Ya bukan Kedera aja Kita manusia biasa pun Kalau Nak langgar macam ni Kalau ada lembu Ya mau tak mau Masa kita tabrak enggak kan Aduh keren keren Oke okay, kita lanjut yang ke part kedua cuy ya. Di sini judulnya adalah lawak menteri raja dan lembu part yang kedua cuy. langsung aja kita tengok cuy. Lombong raja-rajanya nak raja-raja Ya, dia dia lembu pun tengok. Lembu bercak ini. Tujuannya supaya kita tidak sombong. Ada kita lebih, ada orang lebih. Nah, Tak ada hmm. orang yang lebih sekali Melainkan Allah, tak ada Nak, Allah buat menteri Yang lembu ke, takkan nak gigak lah, bodoh lah lembu <laughs> Haa, lembu kata aku jalan dulu lah Bodoh <laughs> haa. haa, ni marah tak tu mampu aku ni <laughs> alamago. Terima kasih untuk raja-raja, menteri-menteri. Tak. Ha, agama kan nasihat. Nek. Ah, janganlah tangkap kalau tangkap takak semua. Oke oke, Cuk. Mungkin ini agak sensitif ya. Saya menertawakan bukan dari ininya Cuk ya. Ingin mencela Apa apa Mencelah atau uh, bagaimana Cuk ya. Saya di sini menertawakan aja gitu ya animasinya gitu ya. Cerita dalam animasi ini Cuk. Dan ya ini sebenarnya sih peringatan gitu ya entah itu bukan siapa bukan sekedar raja atau siapapun cuy ya ini diperuntukkan untuk orang yang sombong oke video selanjutnya Ustadz Azhar Indrus lari rock block rock rock block Ustadz Azhar Indrus lari rock block rock block, rock, block, rock, block. <laughs> apa ini maksudnya rock blok saya nggak paham ini cuy ini kayak bahasa Inggris tapi kalimat ini saya jarang dengar gitu ya rock block oke langsung aja kita tengok cuy motor bila hmm. kona tu rock block rock block boleh gini tengah jalan oh kita anu dia laju bang tengok rock block ah ha Depak tu kena laju ha sup break suh, depan kedai te yang dua jadi poli tu tergamang takkan nak mari tanya kita dah minum air dah Budak tu tanya, abang ni lari dari Roblox ke nak minai. air? So, saya cakap banyak, ah, air ke? <laughs> Tunggu, arti dari Roblox itu Kalau di, kalau bahasa Indonesia itu, uh, no, shipping gitu je ya, shipping Kalau biasanya itu yang ada, apa namanya uh, Setiap, kalau kita mau pergi kerja itu selalu motor ditahan Apa motor ditahan, uh, kereta ditahan gitu ya, diperiksa surat-suratnya gitu ya Nah kenapa saya tertawa banget dengar ini, lihat ini, karena saya sering banget mengalami seperti ini cuy Waktu masih masih sekolah dulu cuy pun ya Yang tengok video ini pasti pernah mengalami hal yang sama gitu cuy Kita ulang dulu cuy Kita ulang Ternyata begitu ya Naik motor hmm. Bila korna tuh Rok Iya. Yeah. Sang Rok blok gini tengok jalan Kita <laughs> gitu laju hang. Tengok roadblock ah, Ha, lepas tu kena yeah. laju Ha Sup Brek Depan kedai Teh openg dua Langsung pesan Jadi poli tu tergambang Takkan nak mari tanya Kita dah minum air dah Budak tu tanya Abang ni lari dari roadblock ke nak minum air Saya cakap banyak Air barang. Dua kali tu hang uji. Satu lagi turun bukit kecil tu. Seorang ni. Bodoh. Keluar masuk kedai perabu. Tengok, Eh ada dak meja yang kaki enam macam ni. <laughs> apa? Hah? Dekene la laju. Baru oh, boleh jadi. <laughs> <laughs> kita di sini dianjur untuk jadi spontan gitu je ya. Eh uh, apa? <laughs> ini kan ceritanya kalau ada blog seperti ini tuh uh, harus uh, menghindari gitu ya, saya sering dulu cuy tapi bedanya saya dulu tuh saya langsung masuk di warung kedai-kedai makan gitu cuy ya ada warung gitu ya, jual-jual kue ke, atau makanan gitu, jadi yang tadinya kita tak mau makan, terpaksa makan sambil menunggu polisnya pergi gitu cuy Aduh teringat masa-masa itu sih masa-masa masih -masa sekolah dulu Ci macam ini ini makanya saya tertawa sangat sih karena itu gitu Oke okay, next oh, ternyata itu artinya ya oke okay, di sini judul video selanjutnya adalah bila tengok roti bodoh bila tengok roti bodoh ini nama-nama roti kayak ini bodoh atau gimana sih beda kan namanya bodoh dengan bodoh gitu ya atau sama aja gitu Masa sih sepenyebutannya bila tengok roti bodoh ah, Kita tengok aja je Biar kita tahu ceritanya seperti apa Bila tengok roti bodoh Slow ya tahlil La ilaha illallah Oh tahlil La ilaha illallah oh, Slow Antu tak jadi juga Bila nasi minyak oh, La ilaha illallah La ilaha illallah Ni sebes pakai pulas dulu eh. ni Ini tak betul Mempengaruhi Maka tidak ada keikhlasan Lepas Nabi kata Jangan beribadat di hadapan makanan Nak panggil orang tali, panggil jamu, panggil semayang eh, Apa ni, semayang hajak Jangan angkat makanan Biar dia buat amalan dulu Baru buat keluar makanan Betul lah ini Harusnya seperti itu, benar yang dicakapkan ustaz saya paham cuy, harusnya kalau lagi beribadah seperti itu, jangan nampakkan makanan semua gitu ya, <laughs> seperti tadi dia lihat roti bodoh, ini kayaknya nama roti deh cuy ya, roti bodoh, bila tengok roti bodoh, tak semangat, entulah, ya, ini paket. <laughs> Dan bilang tengok nasi minyak, saya nggak tahu ini nasi minyak. Ini kayaknya bukannya nasi kandar atau gimana sih, yang berminyak gitu ya, atau nasi goreng kah, atau gimana, baru bersemangat gitu ya. Berarti yang di, yang dimaksudkan dengan ustad dari cerita ini tuh adalah kalau kita ingin benar-benar beribadah, jangan nampakkan makanan itu dulu gitu ya. Biarkanlah orang fokus beribadah dulu. Barulah uh, munculkan makanan-makanannya cuy ya Entahlah Makanan yang keluar nantinya enak apa tidak Ya itu belakangan Yang pastinya gak, Jangan dimunculkan dulu Kalau kalau dimunculkan Kesannya kayak spoiler gitu ya <laughs> Kalau film itu spoiler gitu <laughs> Spoiler cuy Oke <Okay>, next <laughs> Oke okay, video selanjutnya Bisikan syaitan Ustadz Samsyuldobat Wah ini menarik Ada videonya Ustadz Samsyuldobat cuy Dibuatkan cerita Bila bisikan syaitan bisikan syaitan cuy okey Allahumma barulahku dah ya maghrib lah kalau kamu dikel kamu siap relax Ya, ya ustaz ni relax kau yang penting kau pergi orang lain tu langsung tak pergi betul juga oh relax dia balik okay tak apa tak boleh relax dia balik tenang dia pun start moto tena tena tena tena tena tena tena tena tena Alhamdulillah oh, ya, Udah salat Eh Ni dah rakan apa ni Mahu lambat aku ni Bip Bisik lagi Takpe Lambat-lambat kau pergi Nampak kau bersungguh tu Orang lain langsung tak pergi Betul juga Slow <laughs> dia balik Sampai dekat masjid Orang dah bagi salam <laughs> Bisikkan sama lagi Takpe kau duduk kau buat tak reti Orang bukan tahu pun kau tak semayang Tak ada pak LANGSUNG TASMAYAM! <laughs> Mending tinggal di rumah aja kalau gitu cuy ya. Ya itu contoh sih ya. Biasanya kita kalau... Uh, lagi males-males itu ya ada bisikan-bisikan setan seperti ini. Maksudnya seperti itu cuy ya. Bisikan setan gitu ya. Ini menarik ya. Lagi cuy, lagi uh, Abang Farid. Video-video ustadz, uh, ceramah cerama ustadz yang kelakar itu perbanyak lagi gitu ya. Oke okay, next. Juri nikah mesti soal bakal pengantin Ok langsung kita tengok Juri nikah kalau dulu mari tanya pengantin Sebelum akad nikah saya tanya awak dulu Yang pertama mengucap dua keganimah syahadah Tanya dia rukung oh, syahadah Tanya, tanya pengantin rukung Islam Hak mudah mudah bukan hak bayar Bukan suruh tafsir surah lu Hak mudah mudah okay. Wahai pengantin lelaki sebelum saya mengakad nikahkan kepada kamu Nah, Saya ingin bertanya tiga soalan. Yang pertama, berapa rukun semayang? Nak? Kati-kati saya juga ingat. Boleh balik ingat. baca buku kejap tau. <Punchiso> <Ha>? Baru tahu. <msish> Sekejap, gang. Saya ada dua pengumuman penting dekat sini. Pertama sekali, terima kasih kerana sudi support channel saya untuk makluman selain YouTube, TikTok oh. dan Instagram. Saya juga telah buka channel page baru di Facebook dan juga Twitter. Oh, di Facebook kalau ada di TikTok juga, ada juga ya. kat sana nanti ya. Nama okay. dan profil masih lagi sama pada user channel. Yang kedua, bagi yang nak share video-video saya ni, tolong pastikan tag atau creditkan nama saya sebagai owner asal di setiap tajuk Betul. video yang korang nak upload ataupun nak share tu. Dan bagi yang mahu share di Facebook, boleh tak kalau saya nak minta anda share dari channel page Facebook saya? Memandangkan saya baru buka Facebook page So bolehlah saya tumpang sekali manfaat Boleh tak? Rasanya Dulu itu terzir. je Harap korang faham Ok jom kita sambung video Yang kedua berapa rukun imam dan rukun islam Yang ketiga dah siapakah Nama Nama maknanya bonda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak tengok dia Ni pengastin bodoh macam ayah Akak nikah kok tadi ada pesan ya, pesan penting buat teman-teman yang mau share itu tolong bagi namanya juga cuy ya dan saya selalu mereaksi video-video Bang Farid ini itu selalu mencantumkan namanya juga cuy ya penting gitu ya, malah kan saya follow juga ya uh, sosial media yang satu Cuman saya, saya follow satu saja, tiktok saja cuy ya, karena uh, uh, saya pikir saya itu nggak semuanya aktif di sosial media gitu cuy ya saya aktifnya di tiktok dengan youtube yang paling sering gitu ya Instagram pun Saya cuma sekali-sekali saja gitu Jadi penting banget yang disampaikan tadi cuy ya Oke okay, next Juru nikah Mesti soal bakal pengantin part 2 Langsung kita tengok Ni pengantin bodoh macam ayam Akak hmm. nikah kok Lini dook lini Mari Aku nikahkan dikau Nak Nak kejar terik pulak ni Lepas 4 kali nikah Setepak seratus, tepat-tepak, tepat-tepak kata Dok-dang nak baca kotubah Dok-dang nak nasihat pengating Dok-dang nak tanya pengating hukum kakak. akak hmm. Dulu tau, juru, jurul nikah Lepas akak nikah, makan sama dengan pengating Siap makan nasi minyak pun Ini dok-dang eh, eh, Bila, jatak, si sibuk, sibuk, sibuk Ambil eh, kalipat, bun mulut, tak utuh Faham tak? Pasal oh. tiga tepat lagi, lepas hasil-hasil Budok tenggorokan Rempit nega tuh Imam atau potong. <tuk mencari> pun lewat kuakang dulu buka kita nak ngajo benda Nak tengok dia. Ah. Yang yang kelagar itu adalah tiba-tiba lewat gitu ya. Ada anak-anak yang anak-anak motor di disalib gitu ya. <tuk mencari> aja, ini dipotong ini jadi. Dia ambil karipat satu. Pasar 3 tepat lagi lepas hari sok-sok Budok tengah rempik negat Itu imam potong. So, Orang tanya lah ukur akang dulu gitu, <laughs> Itu karena lajunya gitu ya <laughs> <gulation> Oke okay, Cik akhirnya part yang ketiga sudah selesai juga Cik Dan mungkin ini uh, part yang ketiga lama lagi Baru-baru kita mereaksi video-video yang terbaru dari Uh, Abang Farid gitu cuy Karena di sini saya sudah mereaksi Semuanya gitu cuy ya. Dalam satu video itu saya mereaksi Ada 8 bisa 9 gitu ya Dan di sini saya sudah mereaksi full Jadi butuh waktu lama lagi Kalau kita ingin mereaksi Video-video dari Abang Fahri ini cuy Kalau korang punya rekomendasi ya Karena saya dekat-dekatin itu Tertarik dengan animasi Korang bisa komentar di bawah Channel yang mana lagi atau akun yang mana lagi Yang menarik untuk kita reaksi Yang genrenya itu animasi gitu cuy Intinya uh, kelakar gitu ya Kelakar yang berbau komedi Intinya yang berbau komedi cuy Yang penting jangan film gitu ya Karena film itu sulit untuk kita reaksi cuy okay. dan Mungkin itu aja cuy Saatnya saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye